Bro. Ini orangnya. Selamat siang. Iya. Ada yang bisa dibantu? Tolongkan suaranya, Bro. Kira-kira ini apa yang kita kerjakan hari ini juga, Bro? Kalau boleh tahu atau sedikit informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan kita yang berada di luar sana. <laughs> ini sekitar penggantian bantalan bakat. Ah. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini 49. Nah, dalam video kali ini di Karasori Zalajo, Alhamdulillah mendapatkan orderan kembali, khususnya bagian rehab bagian tulang belakang badam truk hari ini. Dan ini pun telah dipasang dipasang juga dongkrak untuk menaiki yang nantinya kita akan rehab bagian tulang belakang dan nah, ini bagian lantai yang kita akan ganti. Itu bahan yang telah dipersiapkan hari ini juga. Oke, okay. ini mobilnya bagian bagian samping. Ya. Yeah. Dia yeah. bersama Umar Bakri Orang yang telah ahli dan profesional dalam renovasi atau rehab bagian mbak dam truk Bro, ini orangnya Selamat siang. Iya Ada yang bisa dibantu, keluarkan suaranya bro Kira-kira ini apa yang kita kerjakan hari ini juga bro Kalau boleh tahu atau sedikit informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan kita yang berada di luar sana Ini sekitar penggantian bantalan bakal Ah iya iya seperti sebab dia sudah habis sudah keropos sudah yang patah. Ah, Jadi seperti ini. Di bawah. Seperti ini ya Bro ya. Udah patah atau keropos bagian lantai. Iya Bro. Iya. <susuk> <susuk> <suk> Sedikit informasi kita sampaikan kepada teman-teman kita rehab bagian bantalan belakang ya. Untuk sistem dongkrak yang kita pasang satu dua nih bagian dalam udah lumayan propors, khususnya bagian belakang kita rehab ya seperti inilah proses pengerjaan hari ini juga itu bantalan belakang atau tulang ya nanti kita akan melakukan proses pengelasan hari ini juga ya Ya Bang Roh. Kenapa Bang Roh? <laughs> Senyum-senyum Bang Roh. Godain lah cewek-cewek atau subscriber kita yang berada di luar sana ini Ya, yeah. Tolong bantu di subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan Dan saya pun juga sering untuk mengupload uh, khususnya di bagian-bagian dump truck Di Zal Ajo, jalan bebas kilometer 20 bagi teman-teman yang berminat show silakan saja di komen atau tinggalkan sebuah pesan di kolom komentar. Oke. Okay. Bro, ucapan kata penutupan Bro hari ini ya. Yeah. Ayo, Bro. Penutupan. Ayo. Gala, saya Ayo bro, kata kata mutiara hari ini juga Beko lah oke lah, okay lah. Awak mamam lu Awak mamam lu katanya Oh, owner dari Karaswa Rizal aja Jangan bebas kilometer 20 Jangan lupa di like, comment, and subscribe Terima kasih banyak Dan see you next time